Halo Dan kembali buat kamu yang sedang bekerja dari rumah atau WFH Dan nih buat kamu kami semua di buat kami yang sudah mengirimkan attention kepada kami. Ya. Dan Si dia yang udah lama gak ketemu tapi gengsi bilang kangen. Yeah. Wow. Dia juga dari Feridie. Ah. Ikan sapu-sapu, ikan teri. Yes. Kukira akan bersatu ternyata terakhiri. Wow. Ada pantun juga buat Anda nih. oke? Okay. Ada lalat di atas meja. kakak Ada Lalatnya terbang di atas kepala. Kakak, teruskan niat dalam bekerja. Supaya bekerja mendapatkan pahala. Wow. Kematil pun yang masuk di nol 22 ratus setengah tujuh. Halo, Halo. Halo Jangan, ini dengan Danika nih bang. Danika di mana nih? Di kantor Raja bang. Iya. Tugas serupanya lagi di sini. Iya. Ya, mau Dendi. ngirim pantun kalian ngirim salam buat dua teman saya nih bang. Iya. Ke rumah datang membeli perlian. Sakap. Ah. Kenapa kalian belum datang? Buat capek kerja sendirian. Wow. Tepat itu temennya pada ya? Iya, Ngapa kelihatan? Surya sama Wendy Bang! Tunggu! Oh. Weddy, siapa dah? Danika, Danika! Andika kali! Oh, <laughs> yang suka ya? Tugas, gua sendirian lu! Lah, harusnya bantuin lu! Iya! Iya, kita otw, on the one seat, internet! <laughs> <laughs> Oke, <Okay>, sorry <laughs> Oh, my God.